Halo teman-teman, kali ini kita akan bermain tebak gambar Yuk kita putar spinnya. Paus beluga Kali ini kita akan membahas paus beluga Rupanya ada banyak fakta menarik seputar beluga yang belum kamu ketahui. Apa sajakah itu? Yuk, kita simak video ini teman-teman. Yang pertama, dijuluki sebagai kepala melon. Tahu nggak kenapa paus beluga dijuluki kepala melon? Ini disebabkan karena bulatan di dahinya merupakan organ berlemak yang membantu proses ekolokasi yakni proses di mana hewan menggunakan gemah sebagai panggilan untuk menemukan dan mengidentifikasi objek Cara kerjanya adalah dengan memantulkan gelombang suara ke air Gelombang ini nantinya akan memantul dan kembali ke beluga dalam bentuk gemah Gelombang ini memiliki kecepatan fantastis loh teman-teman yakni sekitar 1,6 km per detik dengan sistem ekolokasi ini, Bluga dapat menentukan ukuran, bentuk, kecepatan, dan jarak objek di dalam air. Inilah yang membantu mereka dalam bernavigasi dan berkomunikasi. Yang kedua, julukan lain mereka adalah kenari laut. Kenapa ya kira-kira teman? Tak hanya dikenal sebagai melonhead, beluga juga dikenal sebagai si Canary, alias kenari laut. Ini karena beluga memiliki rentang vokal yang kaya dan beragam. Diketahui, setidaknya ada 11 suara beluga yang berbeda, loh teman-teman. Suara-suara itu digunakan untuk ekolokasi ketika menavigasi perairan serta sebagai bentuk komunikasi antar beluga. Sebelas jenis suara ini dipakai pada kondisi yang berbeda-beda karena sangat vokal itulah julukan si kenari melekat pada mereka. Yang ketiga, beluga juga berkomunikasi dengan gelembung. Apakah cara berkomunikasi beluga hanya berhenti pada ekolokasi dan bersuara dengan sebelas jenis vokal? Tentu tidak. Beluga diketahui ahli dalam membuat gelembung di air. Perilaku ini tidak hanya diartikan sebagai cara untuk bermain-main, tetapi juga menandakan ikatan sosial antar beluga. Sebuah penelitian dilakukan pada 44 ekor paus beluga. Diketahui hasil bahwa cincin dan gelembung yang dilepaskan perlahan dipercaya sebagai pertanda untuk bermain-main. Sementara ada jenis gelembung lainnya yang memiliki fungsi untuk berkomunikasi. Bahkan jika gelembung itu dibuat secara mendadak merupakan tanda bahwa beluga sedang bersifat defensif dan melindungi diri Yang keempat, warna tubuh mereka berfungsi untuk menyamarkan diri dengan sekitar Kata beluga berasal dari istilah rusia Bielo yang berarti putih Memang beluga memiliki warna dominan putih dan menjadi ciri khasnya dibanding paus lain namun warna ini memiliki fungsi yang penting loh teman-teman Yaitu untuk membaut dengan mikon sekitar Saat beluga berenang di lapisan es kutub, warna tersebut bertindak sebagai bentuk kamuflase Inilah yang membuat mereka terhindar dari pemangsa Seperti beruang kutub atau paus orca Saat lahir bayi beluga tidak berwarna putih, melainkan abu-abu loh Yang kelima, beluga bisa berenang terbalik loh teman-teman. Beluga merupakan hewan yang playful. Mereka bisa berenang terbalik. Meski begitu, beluga juga dikenal sebagai hewan yang lamban dalam berenang. Mereka biasanya berenang dengan kecepatan 3-9 km per jam. Beluga memiliki kecepatan renang maksimal hingga 22 km per jam. Yang dapat bertahan hingga 15 menit saja. Yang keenam merupakan kerabat terdekat dari Paus Bertanduk Bluga memiliki relasi dekat dengan Narwhal Paus Bertanduk penghuni lautan arktik Diketahui bahwa mereka berada pada famili yang sama yakni monodotin Selain tinggal di lautan yang sama, mereka juga diketahui sebagai hewan yang sangat sosial Bahkan beberapa kali, beluga dan narwhal tertangkap sedang berbau dan berenang bersama Yang ketujuh, beluga bisa makan hingga 27 kg per hari Wow Lalu, apa sih yang dimakan oleh hewan menggemaskan ini? Beluga diketahui memangsa ikan, cumi-cumi, gurita, siput dan krill Sejenis udang berukuran kecil Ikan favorit mereka adalah herring, cod, smelt, flounder, dan lainnya. Mereka dikenal sebagai pemangsa yang rakus loh teman-teman, karena bisa memakan lebih dari 100 jenis hewan laut. Jumlah makanan yang dikonsumsi beluga cukup banyak loh, yakni sekitar 2,5 hingga 3% dari berat tubuh atau 18, sampai 27,2 kilo per hari banyak juga ya. Yang ke 8 beluga sangat pintar dan ramah kepada manusia. Beluga dikenal sebagai hewan yang ceria dan ramah. Gak heran beluga kerap dipertunjukkan dalam Sea World. Mereka beratraksi dengan meniupkan gelembung, menari, menganggukan kepala, menangkap bola hingga melompat melewati lingkaran. Mereka sangat cerdas dan mudah dilatih. Selain itu, beluga juga sangat ramah dan gak takut pada manusia. Beluga juga dikenal sebagai hewan sosial dan kerap ditemukan berenang bersama kelompoknya di dalam air Nah itulah 8 fakta unik tentang paus beluga Hewan yang terkenal pintar dan ramah ini Semoga habitat beluga tetap lestari ya teman-teman